Kalau masa lampau yang buruk itu mempengaruhi rezeki atau ti? tidak? Masa lampau yang buruk mempengaruhi rezeki atau tidak? Dilanjutkan juga sama yang lain nanya, "Kalau e, orang sudah kenceng ibadahnya, ya kenceng iba, ibadahnya, tapi kok rezekinya masih seret? Kenapa ya?" Rezekinya masih seret? Kenapa? Di situ saya dapat ilmu baru. Saya selama ini merenung tuh, rezeki itu yang paling pasti arti kenapa gitu? Ya, ternyata rezeki itu kan macam-macam. Nah rezeki yang paling hakiki, rezeki, rezeki yang paling hakiki, karena ada orang dijadikan kaya, ada orang dijadikan mis, miskin, ada yang sehat, ada yang sa? sakit. Betul, betul betul. Nah kalau yang satu ini, jadi ini ada orang yang rajin ibadah tapi sakit, ada enggak? Ada. Ada orang yang enggak pernah ibadah tapi sehat. Ada enggak? Ada. Ada orang yang to'at, iman sama Allah, tambah miskin. Ada enggak? Ada yang di sini hadir orangnya kok. Hadir habis ikut majelis, ikut maulid, ikut sholawat, ya, katanya kalau sholawatan rezekinya rezekinya lancar. Nih, babe, saya ikut sholawatan kok tambah melarat saya. Ada yang ngomong seperti seperti itu? Enggak ada yang begitu ah ada. Berarti ibadah ini ya iba, ibadah bukan ukuran kaya atau mis miskin, bukan ukuran menjadikan sehat atau sah? sakit. Tapi ya tak tapi rezeki itu kalau orang kenal Allah. Kenal Allah, ngerti Allah, semakin paham Allah, itu rezekinya luar biasa. Bisa toat itu rezeki yang luar biasa maka jadinya aneh. Aneh kalau ada orang ngomong begini. Saya ini udah rajin ibadah, kenapa rezeki saya seret? Aneh. Anehnya di mana? Ya kamu rajin ibadah, itu rezeki yang luar biasa. Kok kamu bilang rezekimu seret? Paham enggak? Halo. Jadi bukan salah ibadahnya, memang lagi dikasih rezeki namanya ibadah ibadah, pilih mana, dikasih duit atau ibadah, ah duit <laughs> duit makanya ngeluh sudah rajin sholat, rajin sholawat rajin puasa, babe. tapi kok rezeki saya masih seret, kadang habibnya ya bingung, maksudnya begitu <laughs> yang lain saja itu rela menghabiskan duit biar bisa ibadah betul nggak ngeluarkan duit puluhan juta, perlunya pengen ibadah di Mekah, ibadah di Madi Madinah ada ndak yang begitu? Ada, mengeluarkan duit banyak, bangun musola khusus, biar sholatnya khusyuk. Ada ndak begitu? Ada, ini dia bisa sholat dimanapun, bisa hadir majelis manapun, kenceng sholawatnya, kenceng zikirnya. Terus ngomong, kenapa rezeki ku seret, Kenapa rezeki ku masih seret? Jawabannya, kamu enggak paham. Kalau kamu lagi berada dalam limpahan reze, rezeki itu ilmu yang pertama betul, jadi saya nggak akan mengarahkan perbaiki A, perbaiki B, enggak. Syukuri kamu bisa ibah, ibadah. Itu rezeki yang luar biasa. Nah terus duit bagaimana Bib? Nanti akan saya jelaskan di Bab yang lagi kita bahas nanti. Ya. Kemudian yang kedua, tadi rezeki yang hakiki dari semua ibadah itu yang hakiki kenal Allah Taala. Ini yang paling paling topnya rezeki bisa kenal Allah subhanahu wa ta'ala Nah Nabi Muhammad SAW adalah makhluk termulia yang paling kenal Allah ta'ala Beliau SAW yang paling kenal Allah subhanahu wa ta'ala Berarti manusia yang paling kaya manusia yang paling hebat manusia yang paling sukses adalah Nabi Muhammad SAW Ketika orang punya segala-galanya tapi nggak kenal Tuhannya itu orang yang paling gagal di jagad raya. Segala-galanya punya, kok nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gak ngerti Allah Ta'ala, nggak paham Allah Ta'ala. Ini manusia yang paling gagal, gagal, gagalnya di jagad raya. Makanya, bapak, ibu, teman-teman semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, ayo bersyukur dulu. Alhamdulillah, kok kita ini walaupun didik, ya sudah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita sudah kenal Allah Ta'ala berarti kita ini punya kekayaan yang tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan pangkat, tidak bisa diukur dengan jabatan tidak bisa diukur dengan harta kaya, super, kaya karena sudah kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala